Tawa samar sosok hitam itu menyebar di langit. Meskipun suaranya lembut, suaranya berhasil mengalahkan sorakan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, sorakan mereka terhenti segera. Banyak pasang mata terkejut menoleh untuk melihat sosok hitam itu yang berdiri di puncak gunung. Setelah itu, banyak ahli mulai mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Sementara hati-hati memenuhi mata mereka. Boleh aku tahu siapa kamu? Ying Xuanzi menatap puncak gunung itu sebelum dia bertanya dengan suara serius. Lin Dong juga menatap sosok hitam itu dengan penuh perhatian. Setelah itu, dia tanpa sadar mengepalkan tangannya. Menilai dari kata-katanya sebelumnya, jelas bahwa dia adalah seorang imo. Selain itu, ia kemungkinan memiliki status tinggi. Mata Ying Huan Huan sedingin es. Dia berkata dengan suara dingin, pengecut yang rahasia. Kamu harus menjadi orang yang teduh. Petik 2, tetua pertama Zuli dan yang lainnya mulai berkumpul di sekitar mereka. Setelah itu, mereka semua memandangi sosok hitam misterius itu dengan hati-hati. Haha, sosok hitam itu tersenyum. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Berkat iluminasi dari sinar matahari, wajah yang sangat pucat dan awet muda muncul. Namun, wajahnya terlihat sangat feminin. Sementara itu, matanya yang panjang hitam pekat dan tampak seperti dasar jurang yang dalam dan jahat. Pada saat yang sama, ada simbol iblis coklat di antara alis pemuda ini dan simbol iblis itu meluas ke sudut kelopak matanya. Itu membuatnya tampak sedikit lebih mengerikan. Oh ya, aku lupa. Saat ini kamu tidak tahu siapa aku. Haha, izinkan aku memperkenalkan diri. Penjara iblis. Raja kursi keempat. Orang itu tersenyum sebelum berkata. Raja kursi keempat, murid Lindung menyusut sebelum ekspresinya berubah serius. Setelah itu, dia meraih Ying huan, huan dan menariknya ke belakang. Sementara itu, dia terus menatap sosok hitam itu dengan penuh perhatian. Dia sebelumnya telah bertemu Raja Iblis penjara ke-10 kursi di ruang yang hancur dan kekuatan menakutkan yang terakhir membuat kesan yang mendalam padanya. Sejak saat itu, karena orang yang berdiri di depannya peringkat lebih tinggi daripada Raja Kursi ke-10, kemungkinan dia pasti sangat kuat juga. Haha, <zul> awalnya, aku berpikir bahwa kelompok Tian Yuanzi akan dapat menghabisi kalian semua. Tanpa diduga, huh, sampah akan selalu menjadi sampah. Memikirkan penjara iblis kita benar-benar menghabiskan banyak upaya untuk mereka. Raja Kursi keempat berkata dengan tersenyum, apakah kamu lindong? Ada desas-desus bahwa kamu telah mendapatkan warisan dari sang penyelamat. Dalam hal ini, kelompok Tian Yuanzi tidak mati sia-sia. Lagi pula, bahkan di masa jayaku, aku tidak bisa mengalahkan guru yang melahap. Karenanya, pewarisnya pasti bukan individu yang sederhana juga. Petik 2, Raja Kursi keempat mengalihkan perhatiannya ke Lindong. Lalu, dia tersenyum tipis sebelum berkata, Apakah kamu mencoba untuk pulih dengan cepat sehingga kamu bisa melawan aku? Lindong tersenyum tipis dan berkata, Apakah kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memuntahkan omong kosong? Haha, aku memang berencana menyingkirkan beberapa ancaman. Ini terutama terjadi karena aku bisa bertemu dengan Reinkarnator Guru S. Betapa beruntungnya, jika aku membunuhmu di sini. Aku percaya bahwa tidak akan ada kebutuhan untuk Perang Dunia Kedua, kan? Raja kursi keempat menatap Ying Huan-Huan sebelum dia berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Wajah cantik Ying Huan-Huan sedingin es. Sementara itu, kilatan pembunuh melintas di matanya yang indah. Jika kamu adalah Ice Master yang sebenarnya, aku sudah akan melarikan diri. Sayangnya, Raja kursi keempat menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan menyesal. Lindung menatap Raja kursi keempat. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di matanya sebelum dunia yang dia lihat menjadi sedikit berubah. Namun, tubuh Raja Kursi keempat tampak agak buram. "Hah, instan!" Lindung mendeteksi anomali ini. Sedikit kejutan melintas di mata Raja Kursi keempat. Dia menatap Lindung dan tertawa. "Kamu menangkapku!" Tidak heran trio Tian Yuanzi dikalahkan oleh kamu. "Itu bukan tubuhnya yang sebenarnya." Lindung melirik Raja Kursi keempat. Sebelum dia diam-diam menghela nafas lega, Raja Kursi keempat di depan mereka bukanlah tubuh aslinya. Sebaliknya, orang ini sebenarnya bisa membuat avatar yang kuat seperti itu meskipun berada di tanah yang tidak dikenal. Kekuatannya benar-benar menakutkan, meskipun ini hanyalah avatar tubuh iblis. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian semua. Seolah-olah dia menyadari pikiran Lindong. Raja kursi keempat menggelengkan kepalanya sebelum dia berkata. Lindung terkekeh sebelum menatap kursi keempat raja dan berkata, tidak perlu mengenakan front berani. Alasan kenapa kamu ingin bersembunyi di dunia ini adalah karena kalian takut akan sesuatu. Kalau tidak, mengingat karakter kamu, kamu orang akan maju dan mengambil alih seluruh dunia. Petik dua. Alasan mengapa kamu tidak berani mengungkapkan tubuhmu yang sebenarnya kemungkinan karena kamu takut akan sesuatu biarku tebak, kamu takut pada master kuno lainnya Benarkan Petik 2 Senyum di wajah Raja Kursi keempat tampaknya membeku sesaat Lalu, dia menatap lindung sebelum dia dengan lembut berkata Apa pria yang pintar? Namun, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu tahu tentang itu? Ini bukan tugas yang sulit bagi aku untuk membunuh kalian semua sekarang. Terlebih lagi, orang-orang itu semuanya tertidur. Karena itu, siapa yang akan mencari tahu tentang apa yang terjadi di sini? Petik 2, Raja Kursi keempat menatap lindung dengan sadis. Sementara itu, keinginan membunuh dingin yang dingin perlahan mengalir di matanya. Terlalu mudah untuk merasakan aura iblis yang kuat seperti milikmu. Jika kamu benar-benar berani bertindak secara terbuka, mengapa kamu harus menghabiskan begitu banyak upaya untuk merawat Yuan Get? Lindong tersenyum samar dan berkata, Hanya saja aku ingin melihat manusia saling membunuh dan menikmati pertunjukan. Raja kursi keempat perlahan menurunkan tangannya. Matanya yang acuh Tak Acuh memandang Lindong sebelum dia berkata, Baiklah, mari kita berhenti memuntahkan omong kosong. Karena kamu sangat percaya diri. Mari kita coba. Petik dua, Kitab Suci Kesedihan Besar. Kaki Lindung tiba-tiba menginjak tanah setelah suaranya terdengar. Kemudian, riak misterius menyebar sebelum tanah mulai bergetar hebat. Setelah itu, energi yang kuat melonjak sebelum mereka terus-menerus mengalir ke tubuh Lindong. Dasar bocah kecil yang licik, Raja Kursi keempat tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat langkah tegas Lindong. Namun, Senyumnya dipenuhi dengan keinginan membunuh. Alasan mengapa Lindong berbicara dengan mantan adalah karena dia ingin membeli waktu untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan mempersiapkan serangannya. Namun, ini hanya akan memperkuat keinginanku untuk membunuhmu. Setelah suara kursi keempat raja terdengar, tubuhnya sudah muncul dari jarak dekat dari Lindong. Sementara itu, tubuhnya seperti gumpalan asap hitam. Bunuh dia setelah dia mendekat. Banyak ahli dari aliansi penghancuran Yuan meraung marah. Segera setelah itu, bumi mengguncang serangan Yuan Power datang bersiul ke depan sebelum mereka menyelimuti Raja Kursi keempat. Swash! Namun, tubuh Kursi Raja keempat itu seperti hantu ketika dia langsung melayang melewati serangan yang meresap ke langit. Bahkan, tidak ada satu serangan pun yang berhasil menyentuhnya. Sama seperti Kursi keempat Raja menembus melalui banyak serangan di langit. Aura mengerikan-mengerikan tiba-tiba menyebar. Setelah itu, Ying Huan-Huan tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya yang halus. Sebelum aura dingin dengan cepat diaglomerasi menjadi es dan salju. Kemudian, mereka terbang menuju sosok itu dengan kecepatan seperti kilat. Dalam sekejap, sosok itu berubah menjadi patung es. Hati-hati, setelah patung es itu terbentuk, tangisan dingin tiba-tiba terdengar dari belakang Ying Huan-Huan. Setelah itu, cahaya pedang meletus di hadapannya tanpa ampun menembus ruang kosong di depannya. Dentang, ketika pedang itu bercahaya menghantam ruang kosong, suara logam terdengar. Percikan terbang sebelum sosok muncul dengan cara seperti hantu. Itu adalah Raja Kursi keempat. Pada saat ini, dia menggunakan dua jari untuk mencubit ujung pedang. Kemudian, dia dengan lembut tersenyum pada Ying Huan Huan dan Ling Qingzu. Gemuruh. Apakah itu, formasi alam semesta kuno? Raja kursi keempat memandang formasi kuno yang kelihatannya akrab ini, sebelum murid-muridnya mengeras. Pada saat ini, Yuan power dan energi mental yang besar dan kuat keluar dari dalam tubuh Lindong. Akhirnya, mereka mengalir ke formasi alam semesta kuno. Segera, formasi itu diputar sebelum pilar cahaya meluncur ke bawah dan langsung menuju Raja kursi keempat. Pilar cahaya melesat di seluruh dunia secara instan. Ketika dia melihat serangan ini, Raja Kursi keempat ragu-ragu sejenak, sebelum dia segera berbalik dan menarik kembali. Swash! Meskipun pilar ringan itu terlewatkan, itu tidak hilang. Sebaliknya, dengan belokan tajam, sekali lagi pergi setelah Raja Kursi keempat. Kuh! Ketika dia melihat bahwa serangan itu menolak menyerah, Raja Kursi keempat mengeluarkan dengusan dingin. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan tangannya, sebelum dia tiba-tiba menariknya terpisah. Segera, perisai cahaya hitam besar terbentuk. Bang, pilar cahaya dengan kejam menabrak perisai cahaya hitam. Segera, gelombang serangan menakutkan menyebar, menyebabkan tanah di bawahnya runtuh. Raja kursi keempat mundur beberapa langkah dengan cepat sebelum akhirnya berhenti. Kemudian, dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia balas menatap Lindong yang saat ini sedang menatapnya. Akhirnya, senyum tipis muncul. Sementara itu, aura iblis kental yang tampaknya mengeras perlahan melonjak di telapak tangannya. "Kamu masih memiliki trik di lengan bajumu, bahkan setelah mengalami pertarungan yang intens. Kamu memang cukup cakap." "Petik dua, meskipun begitu, meskipun begitu, kamu tidak akan dapat mengubah hasil hari ini." Kursi keempat raja sekali lagi maju ke depan setelah kata-katanya terdengar. Kali ini, dia langsung menuju Lindong. Sementara itu, keinginan membunuh di dalam hatinya menyebabkan seseorang bergidik. Lindong menatap raja kursi keempat, yang bergegas ke arahnya. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok hitam juga menyerbu ke depan. Setelah itu, pisau panjang hitam menebas ke bawah dengan marah. Selain itu, Bilah cahaya itu tampaknya memotong ruang kosong. Cahaya bilah itu sangat kuat dan bahkan Raja Kursi keempat pun merasakannya. Namun, yang mengejutkan Lindong adalah dia tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia membiarkan pedang hitam itu jatuh sebelum itu kemudian menembus tubuhnya. Mata Lindong menciut tiba-tiba saat melihat adegan ini. Tiba-tiba, dia berteriak, huan-huan, hati-hati. Lindong berbalik setelah dia berteriak keras. Setelah itu, dia melihat bahwa Raja Kursi keempat muncul di depan Ying Huan Huan dengan cara yang mirip hantu. Ternyata dia mengejar Ying Huan Huan selama ini. Haha, kamu tidak begitu penting dibandingkan dengan nice Master. Raja Kursi keempat mengejek Lin Dong. Setelah itu, tangannya tiba-tiba menggapai Ying Huan Huan dengan ekspresi gelap dan dingin. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong sebelum pilar cahaya tajam turun dari formasi alam semesta kuno dan langsung menuju Raja Kursi keempat. Bang, namun, instan Lindong bergerak, tanah di bawah Ying Huan-Huan runtuh. Setelah itu, sebelum pilar ringan Lindong bisa mencapainya, pilar api lava meletus dari tanah dan berdiri di depan Ying Huan-Huan. Telapak tangan Raja Kursi keempat mendarat di pilar api lava itu, segera. Telapak tangannya memerah. Setelah itu, ekspresinya berubah secara drastis sebelum tubuhnya bergerak saat dia mencoba mundur. Ledakan, namun, saat Raja Kursi keempat menarik kembali, tangan yang ditutupi dengan lava keluar dari dalam pilar api lava itu. Setelah itu, itu tanpa ampun menghantam dadanya. Kursi Raja keempat terbang mundur. Dia terhuyung-huyung dengan cepat di ruang kosong sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dengan mata suram, dia menatap pilar api lava itu. Apa, pilar api lava ini, yang muncul entah dari mana, juga menangkap Lindong dan yang lainnya terkejut. Setelah itu, mereka menatap pilar api. Ketika pilar api lava berangsur-angsur mereda sosok tinggi perlahan muncul di depan mata semua orang. Dia pria yang cukup tinggi dan dia mengenakan jubah emas. Rambutnya berwarna merah menyala dan mereka tampak seperti lava yang mengalir. Sementara itu, kehadirannya saja yang menyebabkan suhu di bagian dunia ini meningkat. Lindung menatap sosok ini, sebelum dia tiba-tiba memfokuskan matanya. Lagi pula, dia sedikit familiar dengan. Di tengah tatapan dari kerumunan, pria berambut merah itu perlahan memutar kepalanya. Segera, wajah muda, tampan namun tegas terlihat. Pada saat ini, dia tidak melihat orang lain. Sebaliknya, dia hanya menatap Ying Huan-Huan yang berdiri di belakangnya. Setelah itu, kehangatan muncul di matanya sebelum dia dengan lembut tersenyum dan berkata, Adik Junior bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1220, Master Api. Pria berambut merah berdiri di depan Ying Huan-Huan. Jubah emasnya tampak mulia. Sementara wajahnya yang tampan tampak hangat dan lembut. Sementara itu, ketika dia menatap Ying Huan-Huan, riak hangat naik di matanya. Ying Huan-Huan merasa sedikit tidak nyaman dengan cara pria itu menatapnya. Segera, dia mengambil dua langkah kembali sebelum dia meliriknya dengan heran dan bertanya, Siapa kamu? Pria berambut merah itu terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih dan tertawa. Adik junior belum sepenuhnya terbangun. Ketika dia menyebutkan hal ini, dia berhenti sebelum melanjutkan. Aku adalah Flame Master. Setelah dia berbicara, selain Lindong, ekspresi semua orang berubah. Setelah itu, banyak pasang mata yang kaget ketika mereka berbalik untuk menatap pria berambut merah itu. Tuan Api, salah satu dari delapan master kuno yang legendaris. Bagi kebanyakan orang di sini, nama Flame Master hanya ada dalam legenda. Karena itu, mereka hanya membaca dari beberapa teks kuno yang menggambarkan betapa hebatnya pakar papan atas dari zaman kuno ini. Selama perang dunia besar kuno itu, Yimo yang tak terhitung jumlahnya akan segera gemetar ketakutan setelah mendengar namanya. Namun, ahli top legendaris ini saat ini muncul secara langsung di depan mereka. Karena itu, bagaimana mungkin mereka bisa tetap tenang? Wan Api Ying Huan Huan terkejut ketika mendengar nama ini. Kemudian, dia menggunakan matanya yang cantik untuk meliriknya sebelum dia mundur dua langkah lagi. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku adalah Ying Huan Huan, bukan Tuan Es. Kamu akan cepat atau lambat." Flame Master tersenyum dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata, "Ketika dia mendengar kata-katanya, Aura dingin melonjak ke wajah cantik Ying Huan Huan, namun..." Bahkan sebelum dia bisa berbicara, sesosok manusia sudah berjalan dari belakang sebelum dia berdiri di depannya. Master Api telah tiba, sudah lama sejak kita bertemu. Petik 2, Lindong menatap sosok yang agak akrab itu berdiri di depannya, sebelum senyum muncul di wajahnya. Lagi pula, dia berkenalan dengan Tuan Api, kembali ketika ia pertama kali memasuki Laut Iblis Cautik. Ia telah menerobos ke alam magma misterius dan menemukan yang terakhir dalam tidur. Saat itu, Lindong bahkan mengambil Divine Flame tablet dari yang terakhir. Itu kamu, ketika Tuan Api melihat Lindong, yang berdiri di depannya, sedikit kejutan melintas di wajahnya. Meskipun dia tertidur saat itu, dia masih bisa mendeteksi tindakan Lindong dalam ranah magma. Namun, saat itu, Lindong tidak berbeda dari semut di matanya. Oleh karena itu, dia tidak pernah berharap Lindong menjadi begitu kuat setelah hanya beberapa tahun. Mata guru api berkilau saat dia memindai tubuh Lindong. Sementara itu, guncangan di matanya semakin padat. Beberapa saat kemudian, sebelum dia menghela nafas, apakah kamu mendapatkan warisan guru Devoring? Lindong mengangguk, mengingat kemampuan Flame Master, Tidak sulit bagi yang terakhir untuk menemukan ini. Kuan api turun ke dalam keheningan. Sementara itu, ada ekspresi rumit di matanya. Saat itu, guru yang menyelamatkan menyulut reinkarnasinya untuk melindungi mereka. Namun, ia harus mengorbankan hidupnya sendiri untuk melakukannya. Sampai sekarang, karena warisannya sudah diberikan kepada Lindong, ada kemungkinan bahwa guru Devoring benar-benar binasa dari dunia ini. Ini menyebabkan Flame Master tanpa sadar merasa sedikit kesal. Sementara mereka berdua berbicara, Ying Huan-Huan sedikit terkejut ketika dia menatap sosok yang berdiri di depannya. Tepat, rasa dingin yang dingin di wajahnya berangsur-angsur memudar, sebelum sedikit lengkungan terangkat di sudut bibirnya. Apakah dia cemburu? Ini benar-benar pemandangan yang langka. Dengan sedikit kegembiraan di hatinya, Ying Huan-Huan mengulurkan tangan sedingin es sebelum dia memegang tangan lindung dengan lembut. Sensasi dingin es tiba-tiba ditransmisikan ke tangan Lindung mengejutkannya. Namun, dia dengan cepat memulihkan indranya, sebelum senyum muncul di wajahnya. Setelah itu, dia dengan lembut memegang tangan dingin yang dingin itu dan perlahan-lahan meningkatkan genggamannya. Tindakan mereka secara alami terlihat oleh Tuan Api, yang terakhir segera mengerutkan kening. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak sebelum memanggil adik junior. Kamu harus memanggilku Ying Huan-Huan. Aku lebih suka nama itu. Ying Huan-Huan menggelengkan kepalanya sedikit sebelum dia berkata dengan lembut. Hati lindung bergetar setelah mendengar ini. Gadis ini akhirnya menjadi sangat pengertian. Setelah itu, ketika dia melihat ekspresi Flame Master, dia tanpa sadar bertanya dalam hatinya. Yan, apa yang terjadi dengan Flame Master? Kamu sebaiknya tidak memberitahu aku bahwa dia dan Ice Master adalah pasangan. Petik dua, Batuk, Yan batuk kering dan berkata, Tuan Es suka sendirian. Bagaimana mungkin dia punya kekasih? Namun, seseorang seperti dia sangat menarik dan Tuan Api selalu naksir padanya. Namun demikian, terlepas dari usahanya, dia tetap tidak tergerak. Petik dua. jadi itu naksir satu sisi. Lindong tiba-tiba mengerti, dia tidak pernah menyangka bahwa tokoh legendaris terkenal ini, yang namanya diturunkan sejak zaman kuno, sebenarnya gagal dalam percintaan. Sepertinya Master S itu memang orang yang sombong dan sombong. Master Api tetap tak peduli setelah mendengar kata-kata Ying Huan-Huan. Sebagai gantinya, dia menatap Lindung dan berkata, kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Aku akan memanggilmu seperti itu setelah kamu kembali menjadi Ice Master. Petik 2, Dong mengerutkan kening. Itu karena dia menyadari bahwa Tuan Api sedang menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Bahkan, sepertinya itu berisi jejak kasihan. Ini menyebabkan Lindung merasa sedikit kesal di hatinya. Mengapa orang ini segera menyimpulkan bahwa Ying Huan Huan akan berubah menjadi Ice Master terkutuk itu? Meskipun Lindung kesal, karena alasan yang tidak diketahui, hatinya juga menjadi tertekan. Saat emosi misterius itu melonjak ke dalam hatinya. Itu menyebabkan dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya ke tangan Ying Wanwan. Segera, yang terakhir tampaknya telah mendeteksi aksinya juga. Segera, dia menurunkan matanya yang cantik sebelum dia melengkungkan tangannya dan menggenggam tangan Lindong. Haha, <tuh> aku tidak berharap bahwa bahkan Flame Master telah muncul. Namun, dari penampilan kamu, sepertinya ini bukan tubuh kamu yang sebenarnya. Tawa acuh tak acuh ditransmisikan dari jarak pendek, sama seperti emosi yang bergejolak di dalam hati Lindong. Kemudian dia melihat bahwa Raja Kursi keempat sedang menatap Flame Master, yang baru saja tiba dengan senyum tipis. Setelah dia mendengar kata-kata itu, Lindong melirik Flame Master. Baru kemudian, apakah dia menyadari bahwa ada cahaya redup yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir dari kelihatannya? Sepertinya tubuhnya yang sebenarnya tidak tiba. Sebaliknya, seperti Raja Kursi keempat, ia telah menciptakan avatar menggunakan kekuatannya yang tangguh, yang sekarang ditempatkan jauh dari tubuh aslinya. Bukankah kamu sudah melarikan diri jika tubuhku yang sebenarnya datang? Huan Api memandang Raja Kursi keempat, sebelum dia melambaikan tangannya dan melanjutkan, tersesat. Meskipun Flame Master terlihat sangat lembut di depan Ying Huan Huan, dia mengungkapkan kekuatan dan kebanggaan yang mendominasi milik salah satu dari delapan master kuno ketika dia menghadapi Raja Kursi Keempat. Heh, hanya sesama avatar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Ekspresi jelek melintas di wajah feminin Raja Kursi Keempat sebelum dia tertawa kecil. Flame Master menatap acuh tak acuh pada Raja Kursi Keempat. Setelah itu, kilau merah menyala di matanya sebelum seluruh tempat menjadi panas. Bahkan, bahkan awan di langit telah memerah, gemuruh, suara nyaring tiba-tiba bergema di langit. Setelah itu, semua orang mengangkat kepala mereka sebelum mereka semua tertegun ketika mereka melihat bahwa meteorit menyala tanpa sadar muncul di tengah-tengah awan. Setelah itu, ia melesat melintasi langit sebelum menabrak Raja Kursi keempat dengan kejam. Begitu dia bergerak, Flame Master menunjukkan kehebatannya yang menakutkan. Dia memang layak menjadi salah satu dari delapan master kuno. Sebuah kilatan brutal melintas di mata Raja Kursi keempat ketika dia melihat serangan Tuan Api. Namun, ada juga ketakutan jauh di dalam matanya. Jelas, dia tidak berani meremehkan Flame Master. Aura Iblis yang megah dan kental tiba-tiba tersapu dari dalam tubuh Raja Kursi keempat. Kemudian, dia mengepalkan tangan besarnya sebelum aura Iblis berubah menjadi lautan Iblis yang melayang di langit. Bang, meteorit yang menyala itu dengan kejam menabrak lautan iblis dan membangkitkan gelombang iblis yang mengerikan. Segera, warna merah mulai menyebar dan bahkan lautan iblis tidak bisa memadamkannya. Sebaliknya, lautan iblis mulai meleleh dengan kecepatan yang menakutkan saat lautan api menyebar. Ekspresi pucat melintas di wajah Raja Kursi keempat. Segera, tubuhnya bergerak, kali berikutnya dia muncul. Dia sudah berdiri di belakang Ying Huan-Huan. Setelah itu, dia menembakkan pukulan yang dipenuhi dengan aura iblis ke arah yang terakhir. Ku sebagai Lindung terus mengawasi orang itu. Begitu dia bergerak, Lindung mengayunkan lengan bajunya di hadapan Sky Devouring Course yang memegang pisau panjang hitam, segera muncul di belakang Ying Huan-Huan. Setelah itu, dia memotong pedangnya ke bawah, dentang, tangan kursi Raja keempat 4 yang dipenuhi dengan aura iblis, diperpanjang ke depan dan berbenturan dengan pisau panjang hitam Sky Devouring Course. Segera, bunga api terbang. Meskipun demikian, meskipun ia berhasil mendapatkan keunggulan, serangannya masih diblokir oleh Sky Devouring Course. Tiba-tiba, api panas keluar dari bawah tanah dan berubah menjadi kepalan api, sebelum dengan kejam menghantam tubuh Raja Kursi keempat. Setelah itu, Api melonjak sebelum kursi Raja keempat dikirim terbang lebih dari sepuluh ribu kaki. Dengan ekspresi agak pucat, Raja kursi keempat dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Sementara itu, matanya dipenuhi dengan ekspresi gelap dan suram. Ketika dia melihat Flame Master dan Lindong, yang melindungi Ying Huan-Huan, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi berhasil. Tuan Api, kalian semua seharusnya tidak bangga pada dirimu sendiri. Kalian memenangkan Perang Dunia Besar sebelumnya hanya karena leluhur simbol memicu reinkarnasinya. Tanpa lambang simbol, apakah kalian benar-benar percaya bahwa kamu dapat memenangkan Perang Dunia Kedua yang hebat? Raja Kursi keempat berkata dengan suara dingin, Aku tahu bahwa sejak kalian bersembunyi selama bertahun-tahun, kalian pasti memiliki sesuatu yang direncanakan. Saat ini, Memang benar bahwa aku tidak dapat meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Namun, kalian sebaiknya berhati-hati. Hal ini karena, Flame Master tersenyum tipis dan berkata, Lightning Master telah terbangun dan dia saat ini sedang menjelajahi dunia mencari kalian. Karena itu, kalian semua sebaiknya bersembunyi dengan baik. Aku khawatir tidak mudah melarikan diri begitu dia menemukan kamu. Petik dua, Mata Raja Kursi keempat menyusut sedikit. Kemudian, dia terkekeh. Tuan petir ya jadi bagaimana jika dia terbangun? Aku khawatir seorang guru kuno tunggal hampir tidak dapat melakukan apapun untuk kita. Petik 2. Begitukah, Master Api itu tidak berkomitmen. Raja Kursi keempat mendengus dingin. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi di saat ini. Karena itu... Ia segera melambaikan tangannya sebelum tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Akhirnya, dia menghilang. Tuan Api, tunggu saja. Dalam perang dunia berikutnya, suku Yimo aku pasti akan menghancurkan pesawat kamu. Petik 2 Suara dingin dan gelap kursi keempat raja terus bergema di seluruh dunia setelah dia menghilang. Ekspresi Master Api tidak berubah. Setelah itu... Dia berbalik dan menatap Lindong dan Ying Huan. "Huan, sebelum dia berkata, 'Ayo pergi, pergi!' Lindong kaget. Dia memandang Flame Master dengan ekspresi aneh sebelum dia berkata, 'Apakah kamu berencana untuk mengikuti kita?' Flame Master tersenyum tipis, namun matanya tetap fokus pada Ying Huan. Huan, saat dia berkata, identitasnya telah terungkap. Aku akan tetap di sisinya sampai dia benar-benar bangun." Petik dua, setelah itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia langsung menutup matanya dan mulai pulih. Wajah Lindong langsung menjadi gelap setelah mendengar ini. Sial. Apakah dia benar-benar akan mengikuti kita sepanjang jalan? Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.